Shalom Ya tema kita pada pekan ini Yaitu bicara tentang kekuatan iman Ya ini merupakan kelanjutan Dari tema minggu lalu Dan sekaligus kelanjutan dari khutbah yang tadi pagi Jadi tadi pagi bicara tentang ora Ed labora Berdoa dan bekerja ibadah jam 7 tadi Dan sekarang kita lanjutkan Masih dengan nats yang sama Tetapi dengan penekanan yang Uh, lebih lagi kita akan membaca dari keluaran ya Mohon maaf itu salah ketik Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 Mari kita baca bersama-sama Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut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 karakternya sebagai seorang pribadi yang punya iman yang luar biasa. Ya, minggu lalu kita sudah sudah membahas itu kalau kita flashback sedikit di ayat 13 dan ayat yang ke-14 Musa berkata kepada orang Israel, "Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Ayat 14 kemudian dilanjutkan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini luar biasa. Meskipun sebetulnya kata diam saja di sini bukan dalam pengertian kita tidak melakukan apa-apa. Karena uh, kata diam saja di situ dalam bahasa Ibrani nya tasarun ya yang secara harfiah artinya berhenti berbicara. Kenapa? Karena di ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca Orang Israel mulai menggerutu, mulai berkeluh kesah. Mereka mulai berkata, "Apakah sang kamu tidak ada kuburan di Mesir sampai kau bawa kami sampai sejauh ini?" Dan Musa berkata, "Di sini Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Beberapa ba versi bahasa Inggris mengatakan, "You still quiet" atau ada yang mengatakan, "You will keep in peace." Artinya, uh, ketika Tuhan berperang untuk mereka, maka mereka akhirnya hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, tidak akan ada lagi keluh kesah dalam bibir mereka. Itu yang dimaksud di sini, bukan berarti uh, Tuhan berperang lalu kita ya udah kita tunggu aja. Tunggu hasil, kira-kira seperti itu. Bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi iman Musa di sini luar biasa. Musa sangat mengimani bahwa Tuhan yang telah membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir Tuhan yang sama yang akan memimpin orang-orang Israel melalui padang gurun Bahkan melalui laut teberau yang ada di depan mereka Bahkan menghadapi tentara Mesir yang sedang datang ke arah mereka Meskipun pada saat itu mereka tidak tahu apa langkah selanjutnya Yang pasti Tuhan sudah memimpin mereka sampai ke tepi laut merah Atau ke tepi laut teberau Setelah itu nggak ada yang tahu What next? Kadang-kadang kan Tuhan membawa kita seperti itu ya. Bikin usaha, sudah jalan bagus, eh tiba-tiba mentok, stagnan, enggak tahu. Terus gimana lagi sekarang? Padahal usaha itu ketika kita rancang, ketika kita rintis, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong pimpin saya supaya usaha ini bisa berhasil. Tapi ada kalanya ketika Tuhan pimpin justru sampai di jalan buntu. Dan ketika sampai di jalan buntu, iman kita di mana? Banyak orang yang kemudian berkata, "Ya sudahlah, berarti ini bukan jalannya Tuhan. Ya sudahlah, ini berarti bukan maunya Tuhan." Kadang-kadang seperti itu cepat sekali menyimpulkan bahwa itu bukan maunya Tuhan. Kalau begitu, kenapa kita berjalan sampai sejauh itu? Nah, orang Israel diajarkan Tuhan bahwa ketika mereka berjalan sampai sejauh itu, meskipun ujung-ujungnya mentok sampai di tepi laut, di belakang ada tentara Mesir, di depan ada lautan. Kira-kira pilihannya apa? Menyeberang mati semua Melawan ya apa daya Tentara Mesir kalau kita baca di ayat-ayat yang lain Firaun mengatakan dia mengerahkan kereta-kereta yang terbaik Pasukan-pasukan berkuda yang terbaik Berarti tentara-tentara yang terbaik yang dipilih oleh Firaun Untuk mengejar orang Israel Jadi betul-betul mati kutu Kalau mau dibilang ya Udah mentok sampai di situ yang mau apa boleh buat. Tetapi di antara mereka ketika dalam situasi seperti itu banyak yang mengeluh. Nah kadang-kadang kan begitu. Sangkamu di Israel nggak ada kuburan, ya kata mereka. Ada yang bahkan bilang sudah kami ingatkan waktu di Israel, tapi engkau bandel. Kira-kira mungkin ada yang mau bilang begitu ke Musa ya. Nah kadang-kadang kan kita begitu ya. Ketika kita berjalan bisnis kita sudah asik tiba-tiba mentok. Nah, mulai kita mencari-cari kesalahan Atau mulai ada orang yang mau tampil sebagai pahlawan dan mengingatkan Kan dulu udah saya bilang Bisa istri kita, bisa suami kita, bisa anak-anak kita, bisa teman bisnis kita Bisa kakak kita, adik kita, saudara kita Yang tiba-tiba mengingatkan kan dulu udah saya bilangin Tetapi Musa, Musa sini punya iman yang berbeda Dia percaya bahwa Tuhan yang memulai Maka Tuhan juga ya akan memimpin Makanya, ketika kita memulai usaha, pastikan kita memulai bersama Tuhan. Jangan memulai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sendiri, mulai dulu dengan berdoa. Setidaknya, mulai dari situ, ya, minggu lalu kita sudah belajar berdoa dan berharap ada doa, ada harapan. Nah, ini penting sekali supaya kita memiliki iman yang luar biasa, seperti Musa. Iman itu, kekuatan iman itu akan mendorong kita untuk mencari Tuhan. Makanya di ayat 15 kemudian Tuhan berkata mengapa engkau berseru-seru demikian kepada Musa. Ketika Tuhan berkata berseru-seru demikian itu berarti dalam kepanikan bangsanya, dalam kepanikan orang Israel, Musa mencari siapa? Tuhan. Makanya dia berseru-seru kepada Tuhan. Artinya dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Orang yang beriman dalam situasi apapun, dia akan terus mencari Tuhan Nah kalau kita imani rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan Dalam situasi yang sulit cari Tuhan dulu Jangan cari mertua, jangan cari saudara Jangan juga upload di Facebook, Instagram dan sebagainya Aduh istri saya waw. Kan rame itu apalagi dibaca oleh lambe Turah. Masuk berita gosip, jangan Kenapa banyak artis rumah tangganya hancur berantakan? Karena yang dicari duluan infotainment. dihebokan dulu. Ketika heboh, ya orang berharap supaya ada kisah yang seperti sinetron yang berseri-seri itu. Meskipun mungkin hubungan kita sudah membaik lagi. Tapi orang gak puas loh, kok udah baik kan? Biasanya orang luar kan begitu. Yang namanya penonton akan lebih merasa lebih hebat daripada pemain. Jadi ketika kita sudah selesai masalah kita Orang di luar masih bertanya-tanya Kok udah selesai? Kok cepat? Maunya episode itu kan berkesinambungan Kalau perlu ada season 1, season 2 dan sebagainya Kalau perlu mertua dilibatkan Kakak ipar dilibatkan Adik ipar dilibatkan Semua saudara dilibatkan Supaya lebih seru Ya namanya orang nonton film kan nggak ada yang mau film itu datar-datar begitu saja Apalagi film yang langsung happy ending Padahal baru episode 1 Nggak seru, nah, makanya cari Tuhan. Cari Tuhan dulu, karena Tuhan yang membangun rumah tangga kita. Pasti Tuhan punya jalan keluarnya. Musa tahu itu, Tuhan sudah mengarahkan mereka sampai ke tepi laut, di mana bagi manusia di situ sudah tidak ada jalan, tidak ada peluang sama sekali. Kalau kita mau bicara bisnis, ya, sudah tidak ada peluang sama sekali, peluangnya nol. Ya, dalam hitung-hitungan bisnis kan itu peluangnya nol. Bayangkan terjun ke laut mati, melawan juga konyol, menyerahkan diri apalagi Menyerahkan diri ya berarti mereka harus kembali ke masa perbudakan, dan itu berarti mereka menyangkal kepemimpinan Tuhan. Dan Tuhan mau ajarkan melalui Musa bagaimana beriman yang seharusnya iman bagi, bagi orang percaya adalah mendorong kita untuk terus mencari Tuhan tetapi apa yang terjadi selanjutnya kalau kita lihat ya di ayat ayat lima a berfirmanlah Tuhan kepada Musa mengapa engkau apa berseru-seru demikian kepadaku matitsak elai ya itu adalah suara dalam kepanikan ketakutan atau mungkin dia sudah uh, ya panik lah nggak bisa menentukan arah lagi Nah, ketika di sini dikatakan mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku berarti Musa bukan baru sekali berdoa. Ya, namanya juga berseru-seru. Berarti berulang kali dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kita kadang-kadang kalau ada masalah biasanya ketika masalah itu kita ceritakan kepada orang lain, rasanya gimana? Plong dan banyak orang merasa ketika sudah menceritakan kepada orang lain maka masalah itu selesai. Banyak yang berpikir begitu. Oh, yang penting semua orang udah tahu. Oh, yang penting istriku udah tahu, yang penting suamiku udah tahu, yang penting anak-anak udah tahu, yang penting mertua udah tahu. Yang penting lambetura udah tahu. Ya, balik lagi ke lambetura. Yang penting seluruh Indonesia udah tahu, lega. Nah, kadang-kadang sikap kita kepada Tuhan juga begitu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang penting Tuhan sudah tahu. Yang penting saya sudah berdoa kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa dengan berdoa maka semua masalah kita selesai. Kita berpikir bahwa dengan menyampaikan itu kepada Tuhan, maka semua masalah kita diambil alih oleh Tuhan. Tidak seperti itu caranya Tuhan bekerja. Ingat ketika Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus, dia berkata, di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Tidak dikatakan di situ, di dalam segala sesuatu Tuhan bekerja sendiri. Kamu menikmati hasil saja. Tidak, Tuhan turut bekerja. Itu berarti kita terlibat. ya Kita terlibat di dalam setiap karya Tuhan. Dan Tuhan mau kita terlibat. Jadi jangan hanya mentok sampai di doa. Karena ingat doa betul-betul mengarahkan kita kepada Tuhan tetapi bukan solusi atas semua masalah. Tuhan mau ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengambil langkah berikutnya. Ya, kita lihat di ayat yang ke-15B. Katakanlah kepada orang Israel apa? supaya mereka berangkat ada bahasa Ibraninya nya di situ dikatakan wayisau. Wayisau itu dari kata nasa. Nasa itu secara harfiah artinya mencabut eh, apa itu patok-patok tenda, patok-patok kemah. Kemah itu apa? Kalau buat orang-orang yang lagi dalam perjalanan, kemah itu tempat beristirahat. Tempat mereka menikmati kenyamanan. Jadi Tuhan mau bilang kalau kau sudah berdoa Jangan berhenti sampai di doa cabut itu yang membuat engkau merasa nyaman sekarang. Cabut yang membuat engkau tidak bisa bergerak sekarang. Masuk keluar dari zona nyaman itu. Itulah langkah. Tuhan mau seperti itu. Jadi jangan diam saja habis berdoa, ya udah tunggu tanggal main, tunggu Tuhan bekerja. Enggak begitu. Itu tidak melatih kita. Itu tidak mendewasakan kita baik dalam kerahanian kita, dalam iman kita, maupun dalam Kehidupan kita sehari-hari, Tuhan mau kita ikut bergerak Supaya kita bisa merasakan langkah demi langkah Tahapan demi tahapan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita Ya kan gereja kita sudah punya cerita setidaknya ya Dengan berhasil, eh, dengan berhasil, dengan memiliki e, Berhasil membeli ruko di Alfa Indah Ini kan Tuhan mencontohkan Kalau dulu kita cuma berhenti sampai di doa-doa saja ya dan jangan-jangan memang kita dulu cuma berhenti sampai di doa Makanya Tuhan kirim beberapa orang Pak Nikolas dulu, kemudian Pak Ferdinand dan siapa Yang kemudian memaksa kita untuk bergerak Jangan diam aja, jangan berdoa saja Udah, ber, udah berapa kali kita doa semalaman Tambah jauh itu tempat-tempat yang kita mau beli Minimal kita harus berusaha mencari Maka dibentuklah panitia Masing-masing panitia sudah mencari-cari lokasi yang ada Ketika kita mulai bergerak Petunjuk-petunjuk itu mulai Tuhan kasih Tapi ketika kita berdoa Rasanya kok gak datang-datang Malah kita puyeng bayar-bayar uh, Apa namanya Sewa ruko waktu di nomor 22 Tuhan mau kita bergerak Jangan hanya sekedar berdoa Berdoa itu penting Tapi bukan akhir dari perjalanan kita Jangan berpikir ketika kita sudah berdoa Selesai masalah kita Tidak Tuhan bilang di sini wajisu cabut semua yang membuat engkau nyaman sekarang, cabut semua yang membuat kita oh kayaknya saya sudah bahagia sudah enak sekarang, buang semua itu dan berjalanlah berangkat kata Tuhan kepada orang Israel. Ya, ketika dikatakan seperti itu mungkin orang Israel akan bingung mau berangkat kemana? Di depan itu air. Tuhan kasih amanat kepada Musa, ambil tongkatmu itu dan belahlah lautan. Oh, luar biasa cara Tuhan bekerja yang gak pernah dipikirkan oleh orang Israel Bahkan Musa sendiri gak pernah mikir itu Tapi karena imannya imannya mendorong dia untuk mencari Tuhan Dan ketika Tuhan mendengar doanya Tuhan menjawab kepadanya dan Tuhan menyuruh dia bekerja Iman mendorong orang Kedua ya yang pertama tadi Iman mendorong orang mencari Tuhan Yang kedua iman mendorong kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita Jadi selesai mencari Tuhan Selesai berdoa Baca firman, pelajari apa yang Tuhan Mau sampaikan kepada bapak ibu saudara hari ini Dan ikuti Karena itu caranya Tuhan Tuhan pasti akan kirimkan orang Yang akan mampu menggerakkan kita Yang mungkin hanya Sekedar menegur kita, kamu nggak bagus Kalau begitu Atau orang tua yang tiba-tiba marah kepada kita Kok kamu seperti itu sih atau mungkin teman bisnis kita yang tiba-tiba mengajak kita, yuk kita bikin ini yuk. Bayangkan kalau kita masih terdiam, masih terlena dalam doa, tunggu dulu. Saya masih menunggu jawaban dari Tuhan. Ya itu ibarat cerita dari Rusia itu. Yang kapal sudah mau tenggelam kan oleh banjir. Kemudian sisa berapa orang di situ, ada satu orang yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, selamatkan saya. Datang kapal dari tim SAR, dia suruh orang lain dulu yang naik. Naik dulu kalian. Karena saya pasti ditolong Tuhan. Sisa 10 orang. Datang lagi kapal kedua. Dia suruh lagi yang lain. Sisa 5 orang dengan dia. Luar biasa ya kebaikan hatinya. Dan terakhir. Datang lagi kapal penolong. 5 orang itu bisa naik termasuk dia. Tapi apa dia bilang? Pergi dulu kalian berempat. Karena saya pasti ditolong Tuhan. Akhirnya banjir terus naik. Sampai ke dada dia. Sampai ke dagoodi dia dan akhirnya dia tenggelam dan mati dan dia berjumpa Tuhan di sorga pas lagi masuk sorga untung masuk sorga ya untung ya pas lagi jalan di sorga ketemu Yesus Puh, itu dia yang kayaknya ini Yesus ya kita kan belum pernah lihat wajah Yesus kan dia lihatlah Yesus pakai baju putih bercahaya terang lalu dia tanya Yesus bagaimana sih kau mempermalukan aku Yesus tanya kenapa saya berdoa di hadapan puluhan orang yang sedang tenggelam itu Tapi engkau tidak menolong saya Sehingga saya tidak bisa menunjukkan mujizatmu di hadapan mereka Lalu apa jawab Yesus? Saya udah kirim tiga kapal nggak ada satupun engkau naik Ya, Kadang-kadang kan begitu ya Tuhan sudah kirim orang buat kita Tapi kadang-kadang kita pikir Enggak, nanti, nanti Karena Tuhan akan kirim orang yang lain Tuhan mau kirim orang kok kita yang milih ya? -mili? Ini bukan milih jodoh Ini milik penolong yang Tuhan mau sediakan buat kita Siapa saja bisa Tuhan gunakan Kecuali kalau penolong yang datang kepada kita Nawarin yuk kita ikut judi yuk Pasti menang Nah Kalau ini sudah bertentangan dengan firman Tuhan nah, Tidak mungkin itu dari Tuhan Tapi kalau orangnya datang yuk kita bisnis kecil-kecilan yuk Jualan buah, jualan ini Lalu kita bilang saya kan berdoa supaya bisa menyekolahkan anak-anak Masa saya jualan buah Jangan salah Anaknya Jokowi jualan pisang Pisang goreng Jualan martabak Bisa jadi orang kaya ya Bisa memiliki kekayaan Yang ketika diwawancara di sebuah televisi Dia bilang uang kekayaan Yang dia miliki sekarang Jauh lebih banyak dari kekayaan bapaknya Yang presiden Tuh, Tukang pisang aja punya harta Lebih besar daripada Presiden, nah, kita diajak orang yuk mulai dengan bisnis pisang goreng. Oh, mau jadi apa nanti? Kadang-kadang kita membatasi cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, untungnya Musa tidak begitu. Dia punya iman. Ketika Tuhan bilang, "Berangkatlah!" Dia berangkat. Ketika Tuhan suruh bergeraklah, pakai uh, apa namanya tongkat itu, supaya engkau bisa membelah lautan itu. Itu dilakukan oleh Musa. Dia tidak membantah, dia tidak bilang Masa saya pakai tongkat ini Ini kan tongkat buat ngusir ular, buat ngusir harimau Ketika dia menjaga ternak Masa saya harus pakai ini untuk membelah lautan Dia nggak ngomong begitu Tapi apa yang dia punya Ketika Tuhan bilang pakai itu Itulah potensimu Ingat ketika Tuhan memanggil Musa Tuhan bertanya kepada Musa apa? Bahasa Betawinya What is in your hand? Apa yang ada di tanganmu ketika Yesus memberi makan ribu orang? Apa yang Yesus lakukan? Cari di antara orang-orang ini, siapa yang bawa makanan. Cara Tuhan bekerja itu selalu melibatkan kita, melibatkan apa yang kita punya. Datang anak kecil, saya cuma punya lima roti dan dua ikan. Tapi dia nggak pernah bilang apa ini cukup untuk memberi makan 5000 orang. Enggak, tapi karena dengan iman 5 roti dua ikan dia bawa kepada Yesus bisa beri makan 5000 orang sisa 12 bakul. Kalau dia bikin pabrik itu berarti udah satu pabrik. Bayangkan ngasih makan 5000 orang. Udah bisa bikin bangun satu pabrik, bahkan masih ada saldo untuk dia. Dan dia kasih mungkin itu kepada Yesus. Yesus kan punya 12 murid, masing-masing murid bawa satu bakul. Ada 12 bakul kan? Bayangkan murid-murid ikut kenyang, pelayanan Yesus berjalan lancar lagi, murid-muridnya gembira karena ada umat yang diberkati. Nah itu cara Tuhan bekerja. Kenapa? Karena tujuannya, tujuan akhir dari semuanya itu ada di sini. Ayat ayat 17 dan ayat 18. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, Aku akan menyatakan. Kemuliaanku Tujuan dari semuanya itu adalah Supaya Kemuliaan Tuhan ini Terlihat oleh dunia Kan kita ini adalah garam dan terang dunia Semua mata melihat kita Setiap perilaku kita Usaha kita, keluarga kita Bisnis kita, semua dilihat orang eh, Ini yang punya orang Kristen loh. Maka berhasil Coba dengar wawancaranya Si Ustadz Ustaz Yahya Waloni yang baru keluar dari penjara. Tiba-tiba dia wawancara di podcastnya dia di korbusir dan dia bilang saya bertobat, saya nggak mau lagi menjelek-jelekkan agama lain. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya simpel, karena yang ngasih makan dia, yang nyuci baju dia orang Kristen dari Kupang. Dan itu mengubah dia, cara berpikir dia. Ya kita berharap dia berubah beneran ya. Karena kadang-kadang dalam perjalanan bisa terjadi perubahan yang lain-lain Tapi minimal di langkah awal dia dengan berani itu tampil di podcastnya Deddy Corbuzier Itu kan bukan sembarangan, itu ditonton oleh jutaan orang Belum yang share ke lain-lain Ketika dia berani berkata bagaimana saya tidak bertobat Yang beri makan saya orang Kristen, yang cuci baju saya orang Kristen ya, Perilaku kita, cara kita hadir, keberadaan kita membuat orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Bayangkan ada satu orang saja, satu orang ustaz saja yang tiba-tiba bertobat karena itu. Dan ketika di rutan itu menyalakan pohon natal, penjaga rutan itu takut menyalakannya karena di situ ada Yahya Waloni. Kalau dia datang kepada uh, si Yahya Waloni datang kepada penjaga itu dan tanya, "Kenapa ini enggak jadi dinyalakan?" Lalu kata Ternyata penjaganya takut karena ada Yahya Waloni di situ. Lalu dia bilang, "Udah, nyalakan, nyalakan, karena ini kan hari gembiranya orang Kristen. Bayangkan seorang yang menjelek-jelekkan agama Kristen hanya karena melihat cara hidup orang percaya. Dia bisa berubah cara berpikirnya, lalu ditanya oleh Deddy Korbusir, 'Selanjutnya bagaimana? Kan kalau udah nggak kayak dulu, udah nggak ada penghasilan.' Dia bilang, 'Saya udah nggak peduli.' Yang penting kita didik umat sekarang untuk tidak menyebarkan kebencian. Itu luar biasa, perubahan yang drastis. Cara Tuhan bekerja itu luar biasa. bayangkan kalau dia ketemu di penjara, ketemu orang-orang Kristen yang mungkin membuli dia, memloncok dia, kasar terhadap dia, mungkin keluar tambah ganas dia. Tapi di dalam penjara, dia bertemu orang-orang baik dan mungkin Orang-orang baik yang masuk ke dalam penjara itu Jangan-jangan tidak melakukan kejahatan Salah tangkap jangan-jangan Tapi dia hadir ke sana hanya untuk mengubah seorang ustadz. Itu luar biasa cara Tuhan bekerja Kadang-kadang di luar prediksi kita Tapi intinya satu Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Nah Kita semua dipanggil Dengan kekuatan iman yang kita miliki Sekali lagi Iman mengantarkan kita untuk mencari Tuhan Dan yang kedua Iman mengantarkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau Kalau dua dasar iman ini kita miliki Maka kita jangan berhenti sampai diberdoa Tapi mari kita berkarya Tidak lagi Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu tidak melakukan apa-apa Tapi seperti kata Paulus Tuhan turut bekerja dalam segala hal Mari bekerja bersama-sama dengan Tuhan Dan kita akan melihat kemuliaannya Amin